Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah ledakan misterius yang memicu banyak laporan di sebuah wilayah Texas diduga disebabkan oleh hantaman meteoroid. Langit Texas, Amerika Serikat, diguncang ledakan Sonik yang terjadi pada sejumlah wilayah yang ledakan tersebut mengguncang rumah warga dan diduga berasal dari ledakan meteoroid. Kepala polisi di Mansion Texas Cesar Torres mengatakan bahwa pada Rabu malam waktu setempat, para petugas dibanjiri telepon yang menggambarkan ledakan besar dari rumah rumah. Menanggapi fenomena ledakan yang terjadi, Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA dalam sebuah pernyataan mengatakan para ahlinya percaya objek itu adalah meteoroid berdiameter sekitar 0,6 meter seberat 500 kg. Menurut NASA atau Badan Antariksa Nasional Amerika, sudut dan kecepatan masuknya bersama dengan tanda dalam citra radar kaca konsisten dengan jatuhnya meteor alami lainnya, Radar dan data lain menunjukkan bahwa meteoroid memang mencapai tanah dari peristiwa ini. Ia juga menambahkan bahwa meteoroid tersebut mungkin mendingin dengan cepat sehingga tidak menimbulkan risiko bagi publik. Asteroid kecil memang memasuki atmosfer di atas Amerika Serikat rata-rata sekali atau dua kali setahun dan menghantam tanah. Politisi perwakilan wilayah Texas, Monica La Cruz, mengatakan bahwa pihaknya bersyukur semua orang-orang di sana aman. Dalam peristiwa ini, tidak ada laporan cedera atau kerusakan properti akibat ledakan misterius yang diyakini berasal dari serangan meteoroid. Nah, teman-teman pencinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait ledakan misterius di Texas, Amerika Serikat, yang diyakini berasal dari serangan meteoroid. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi